Hey guys, I'm Didi Lejavane. Welcome back to my channel. Today, I'm going to present another interesting video featuring a woman entrepreneur based in Geneva, Switzerland. Her name is Vema Kisborlas and she's been in the food business for more than six years. This is going to be intriguing discussions about what makes her plunge into the business and how she manages, in parallel, takes care of her lovely family. Are you curious? I'm super excited to interview her, but it's gonna be in Bahasa, don't worry, I will put the subtitles in English for you, so let's get started. So guys, I'm now with Mrs. Vema Kizborlas. We met each other in one of the Indonesian bazaars, but I didn't realize that she's a, a woman entrepreneur if I wasn't told by one of my friends. Today, I'm so happy that I can eventually interview her so that we all know, we all can learn from her experience, and hopefully we can be inspired. I'll call her Ba'Vema to make this interview more relaxed. But hey, just a little reminder, if you haven't clicked subscribe my channel, please click subscribe and click the bell icon too. Thanks for your support. So, Mbak Vema, can you please tell me about what makes you come into this business and how do you start a business? Baik, Mbak Vema, uh, bisa minta tolong diceritakan asal-muasalnya kenapa terjun ke dalam uh, bisnis ini uh, dan bagaimana Mbak Vema memulai usaha ini silakan ya uh, saya sih berawal dari angan-angan ya ingin mengerjakan sesuatu tapi itu apa itu sedangkan saya tinggalnya kan jauh dari kota jadi punya inisiatif coba jawab bikin tempe dan ada satu teman juga dia support aku untuk diserius diserusin oh. nah ya oke lah saya coba membuat dan sebagian dari teman di jenewa mereka pingin juga order ya akhirnya saya beri kenapa nggak diseriusin untuk bisnis nah dari situ saya punya pikiran ingin mendapatkan sesuatu membuat sesuatu yang dari biji-bijian termasuk ya tempe kan dari biji kedelai nah uh, selang beberapa bulan saya memulai itu uh, ada teman menawarkan untuk uh, membuat uh, bisnis card. Jadi saya kasihkan nama di bisnis di bisnis card itu dengan Vema Kreasi Concrete. Karena maksud saya untuk ke, menampilkan sesuatu yang jenis makanan yang dari biji-bijian, termasuk kedelai dan beras itu juga biji kan. Oke, okay, dan uh, ya, setelah itu ternyata mulai penampakan hasilnya saya mulai enjoy dengan apa yang saya kerjakan uh, terus beberapa bulan aku kenal dikenalin ya sama teman itu ada orang yang membuat seperti bisnis rumahan uh, untuk uh, uh, memperkenalkan produk lokal dan di situ namanya Karibu itu suatu grup yang diantar sampai depan pintu. Oh, menarik juga. Kini ada home delivery servicenya ya. Yeah. Wow. That's impressive. So, creativity, passionateness, support from the family members, Indonesian friends or Swiss Indonesian friends, communities like Karibu, the online market platform for artisanal and uh, local products producers in Swiss Romo. And other networks are really essential to make the business sustained. So, in regard to the products, what kind of products do you produce, and which of those products are uh, most preferred by your clients or consumers? Ma, Mbavema, uh, uh, di setiap usaha kan ada barang yang diperdagangkan tentunya dibuat dulu sebelum diperdagangkan Mbak Fema produknya apa saja dan dari produk yang Mbak Fema buat, itu yang mana yang paling banyak disukai atau dikemari oleh para pelanggan Silakan Mbak ya situ lumayan bermacam ya tapi eh, tergantung juga sih kita kan saya ini sebagai pendatang ya tapi saya sendiri ingin memperkenalkan loh produk saya ke orang-orang lokal di sini jadi untuk orang lokal memang beda dengan orang kita ya WNI kalau WNI mungkin lebih kayak untuk peyek lebih mereka suka ya terus untuk sipong pandan lumayan juga mereka suka karena mungkin ada rasa kangen pengen masak tapi juga mereka nggak ada waktu dan kalau beli itu kan lebih mudah walaupun Sebenarnya itu yang saya bikin itu nggak mutlak seperti yang kita makan di Indo Karena saya mempertimbangkan juga dan itu suatu challenge juga Saya sengaja membuat itu dengan tanpa gluten Nah kalau sedangkan orang lokal di sini mereka orang banyak yang nggak bisa atau mengurangi uh, Makanan yang glukosa ya, bahasa ya Indonesia. Mengandung, mengandung glukosa ya Jadi kalau itu semua bisa makan, kalau orang Swiss yang nggak bisa makan itu karena song gluten, gluten song free. Gluten, ya. gluten free yeah. Jadi mereka bisa makan dan mereka pilih untuk manisnya itu dan terutama dari produk yang bio yang mereka pilih. Biasanya merasa ada, ada kesenangan sendiri sih bisa membuat yang tanpa, tanpa gluten yeah. dan orang itu memang senang. Uh, dengan rasanya, dan memang kalau kalau membuat yang seperti kekek biasa memang itu nggak, nggak gampang ya. Hmm. dan Itu butuh waktu juga untuk mencapai bisa. Ya, lah saya mencoba itu walaupun beberapa kali gagal. <laughs> Normal <laughs> ya, kalau dalam percobaan ya. itu gagal ya. Uh, seperti bushed de tempe. Ya, ke kebetulan orang-orang sini, orang lokal, mereka kan banyak vegetarian dan Kalaupun enggak, mereka banyak yang mengurangi makanan yang dari hewani ah, Jadi, jadi mereka... vegetarian nantinya? Iya. Sebenarnya, yang... sebenarnya orang itu juga enggak vegetarian sih, tapi mereka mengurangi uh, makanan dari daging Ah dari hewani nah, ya, mereka okay. lari ke. Katakanlah kalau sate tempe itu kan udah udah mengganti seperti, seperti sate sate daging. Karena banyak proteinnya di dalamnya. Iya, bahkan, ya kan bahkan saya bikin sate tempe itu orang nggak begitu kenal kalau itu kok itu dari biji-bijian gitu. Ah. Oh, dari benar bentuk, ya dari bentuknya memang seperti memang seperti sate dan untuk saus kacang ya seperti sate. Ini menantang sekali kalau sate ayam kan pasti enak unggul ya. tapi kalau sate terbuat dari tempe apakah nggak ini enggak pecah dan kalau pas dibakar. Tidak. Tidak. tidak wow dan orang itu mungkin nggak memang mereka tidak menyukai daging ya atau hmm. mereka terbiasa nggak makan daging jadi untuk semacam seperti sate tempe itu memang rasanya seperti daging ya buat mereka oh, menarik sekali ya karena mereka memang nggak interestin lagi dengan serat-serat okay. mereka mungkin nggak mempertimbangkan seratnya tapi mempertimbangkan rasanya dan bentuknya kan banyak juga daging yang jadi daging, daging palsu mereka dari gantung juga Ah, benar, Kari. Oke, okay. Mbak, boleh tahu sebenarnya uh, usaha yang Mbak Firma jalankan ini sudah berapa lama sih? Uh, how long have you been running this business? Mungkin ada 4-5 tahun ya. lima tahun? Ya. Wow. Oh. Yang, yang saya join di Karibu itu. Yang join di Karibu. Tapi dari uh, usaha yang Mbak uh, Firma rintis sendiri itu, uh, sejak kapan? Kira-kira berapa -kira oh. tahun ya? mungkin ya enam mm, tahun ya 6 atau tahun? mungkin bisa lebih karena si dari anak saya masih sedikit mungkin dua tahun tiga tahun lah oh, sudah tahun. mulai bisa disambung ah oke okay, ya. ya putranya kan uh, sudah 9 tahun ya tadi sembilan ya, tahun berarti ya delapan tahun ya enam uh, tahun lebih dari enam tahun ya hmm. ah, menarik sekali By the way, sepertinya Mbak Fema tahu banyak tentang uh, karakter dari setiap pelanggannya di Jenewa ini. Boleh tahu enggak sudah berapa lama Mbak tinggal di Jenewa? Uh, it seems that you understand the character of your uh, customers or your clients. Now, may I know how long have you been living in Geneva? Kalau saya tinggal di sini 10 tahun nikah, 2 tahun, katanya 13 tahun. 13, 13 tahun. Ku plus Dan, dua, dua. <laughs> Berarti sekitar hampir ya 14 tahun lah. 14 tahunan. Jadi sambil merawat, membesarkan anak saat itu yang uh, masih berumur 2 uh, tahunan, uh, Mbak Fima ini juga uh, secara langsung conduct research uh, in the target market yang saat ini sudah dijadikan sebagai pasar-pasar uh, untuk mengais rezeki. Keren sekali, top. <laughs> dan uh, saya setuju sekali dengan cara Mbak Fema ini karena uh, understanding your target market is quite important it just, you know, uh, uh, resembles uh, the first episode of my video that I uh, recently uploaded, how to create a business plan where I say that, uh, you know, understanding your market understanding your target market is essential because it allows you to understand whether the target market, is suitable for your business or not. Um, Mbak Fema sudah menyampaikan bahwa chiffon pandan cake ini sangat, uh, apa namanya, sangat uh, disukai atau dikemari oleh para pelanggan karena tidak mengandung glukosa. Ada tempe juga, uh, tempe, sate tempe, uh, karena para pelanggan Mbak Fema uh, juga uh, sadar banget untuk uh, mengurangi uh, atau mengonsumsi makanan yang Uh, terbuat dari uh, hewan-hewanan, yang nah, uh, saya masih penasaran, nih, Mbak. Produk jenis produk apa yang selain yang disebutkan tadi yang paling banyak digemari oleh para uh, pelanggan, Mbak Fema? Kalau pelanggan WNI sendiri, yang mungkin mereka tahu kalau masakan saya itu dominan ke masakan Jawa, ya. Jadi, mungkin mereka udah paham kalau mungkin mereka mau order apa, mis seperti misalkan dari... Uh, PTRI Jinewa kalau misalkan ada datang delegasi atau mereka mau membuat program apa, kadang mereka order dalam bentuk banyak ya, kadang bisa mencapai 70an gitu 70 box, itu udah berbentuk menu sih tergantung nanti kita saya mau proposal apa, misalkan mereka mau menu ini dan mereka menyetujui misalkan nasi kuning atau uh, mungkin kalau rendang sih saya gak begitu banget uh, karena saya juga pengen merasa ini loh masakan saya lebih dominan ke Jawa gitu, jadi ya saya merasa klik aja kalau menunya ke Jawa gitu ya. Tapi dalam menu saya itu selalu saya sisipin tempe karena itu biar tipik saya itu memang gak mau lari terlalu jauh di menu saya, selalu ada tempe gitu. Walaupun entah itu tempe untuk vegetarian tapi juga tempe selalu saya selipkan dalam menu mau rendang kayak apa nasi kuning segala macam pasti selalu ada tempenya itu yang poin saya pakai haruskah ada tempenya buat saya sendiri itu seperti kayak suatu keharusan ya keharusan ya karena itu untuk saya kalau kalaupun mungkin klien bilang enggak enggak perlulah ya oke baru saya enggak pakai tapi itu suatu saya memang itu identik dengan menu saya jika memang itu dalam bentuk kering tempe atau tempe goreng bolos atau mendoan karena itu banyak yang suka, karena orang lokal sendiri yang di platform itu, dia suka ke detail Ah, Oh, menarik sekali. Really? <laughs> nah, jadi nggak boleh jauh-jauh boleh dari tempel. Oke, okay. cool. Wah, sangat menarik sekali mengetahui tentang uh, beberapa produk uh, khas. Jawa, makanan khas Jawa seperti nasi goreng, nasi kuning, kemudian ada juga uh, yang baru tuh uh, Sate, tempe, dan lain-lain yang banyak dikemari atau banyak dipesan oleh para pelanggannya Mbak Fema Cool Nah Uh, sekarang mengenai pelanggan uh, pelanggannya Mbak Fema ya, misalkan ini dirasa uh, confidential, ya tidak perlu disebut. Tapi kalau memang uh, tidak confidential, mungkin Mbak Fema bisa share dengan kami, dengan pemirsa, eh kok dengan pemirsa, dengan dengan saya dan teman-teman yang melihat video ini supaya ya mereka tahu aja gitu. Jadi pelanggan-pelanggan oh, yang uh, memesan produk dari Mbak Fema itu seperti ini toh. Atau apakah uh, fokus ke orang-orang yang di rumahan atau ke toko-toko atau ke perusahaan-perusahaan seperti itu? Hmm, kalau ke perusahaan perusahaan itu sih mungkin belum sampai ya, ke situ. Tapi untuk pe pelanggan seperti misalkan ada restoran yang mengambil produk aku, tempe bio. Ya memang ada itu restoran vegetarian khusus dan uh, terus kalau untuk mingguan seperti catering saya ma masih sih tapi selama lockdown ah, ini enggak dulu ya <tose> saya sendiri selama COVID-19 uh, yang untuk organisasi internasional itu dari ILO, WHO, dan ITC PTRI ya masih itu Uh, masih saya layanin tapi selama covid ini oke okay guys ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah usaha Mbak Fema yang sangat inspiratif ini ya yang dimulai dari uh, idenya berbasis biji-bijian seperti biji kedelai yang kemudian dijadikan sebuah produk yaitu tempe ya mempelajari pasar atau mempelajari target market menyiapkan dan apa namanya uh, mengontrol makanan supaya kualitasnya tetap bagus kemudian melakukan eksperimen dan juga inovasi dan lain sebagainya tentu semua ini tidak mudah ya apalagi wabah COVID-19 ini uh, sangat uh, terasa sekali imbasnya pada peng, uh, pada para pengusaha tentunya dan tidak hanya uh, industri fabrikasi tapi juga penerbangan juga Industri yang skalanya kecil seperti industri rumahan seperti yang dilakukan atau yang dijalankan Mbak Fema nah Mbak Fema saya mau tanya ini kira-kira uh, imbas dari Covid-19 terhadap usaha Mbak Fema itu seperti apa? tapi jangan dijawab sekarang Mbak jawabnya nanti di bagian kedua saja ya baik teman-teman terima kasih sudah nonton video bagian pertama ini tentang kisah pengusaha wanita Indonesia di Geneva Swiss, ya, yeah? uh, please click subscribe if you haven't done that yet and also if you like this video give your thumbs up like this and if you have questions if you have comments or feedback please write them down below in the comment sections and also if you like this video and want to share please do that no problem feel free to share this video I'm Didi Rujawani see you again in a second.